Sebelum nonton video ini jangan lupa klik Mas, tombol Allah, like. Allah, dan Barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmunya Allah maka Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Orang hari ini memudahkan langkah kaki ke pasar hasilnya materi. Orang hari ini memudahkan langkah kakinya ke jebor hasilnya genteng, hasilnya mobil. nanti deh penting. Mm -hmm. uh, <laughs> kita oh, mobil itu itu, itu BN BN BN MN. MN. Nah, orang memudahkan langkankan kakinya ke sekolah, hasilnya rapot, dapat siswa dapat biaya. Orang nyenteng kenteng, hasilnya ya minimal motor Ben-Mek ada, masalah eh? Dan bagaimana orang yang memudahkan langkah kakinya menuju ilmu, keuntungan pertama Allah mudahkan masuk surga. Keuntungan yang kedua, eh Man yakola fit-turabi ridi ghufrallahu ma mudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmunya Allah maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dosa-dosa katong teh dihapus asbab mapah ti bumi rek ilmu wiyos tegar aduh doca matong tarorab ilmu da meureun tebarga dosa ah, ieu mah khusus kanae musakaroh mah jama jama nu loba dosa kitu ah, insyaallah ya. muzakaroh ini bisa diputuskan oge okay, bisa diusulkan sok ah sunan lawan ya, uh, muzakaroh tentang kolam duh iya istri aduh cahaya oh, <laughs> terang tuh oh yang Re reknya oh, yang baru enam hmm. apa daerah, terus da <tuk> uh, sana ulang kebuting, mah mobil. <tuk> <tuk> ya, oke. Okay. eh bareng ngopi di luar. E ada mah? E patul izar nah saya minta maaf. Karena Fathul Izzal, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, apa jurunya enam sifat diulang-ulang diulang pentingnya enam sifat diulang-ulang jadi sahabat ini pun enam sifat tak hmm. nah, yakin akan hakikat kalimat taibah la ilaha illallah muhammad rasulullah salat husuh wal hudhu ilmu ma'azikir ikramul muslimin tasihunnya dakwah dan tablik urud bi' sabi jadi sifat sahabat yang enam ini bukan kesempurnaan agama tapi apabila kita ada wujud enam sifat dalam diri kita, maka akan disempurnakan mudah mengamalkan agama. Nasehat. Enam sifat mulia para sahabat bukanlah kesempurnaan amal agama. Hmm. Namun apabila Wahji Dudung Ajian ada, ada wujud enam sifat dalam dirinya, maka hmm. Allah akan memudahkan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Allah. Nah, hari ini kita belajar sifat sahabat ini adalah kumpulan dari semua sifat para sahabat maka penting diulang-ulang kenapa diulang-ulang karena hari ini umat ada penyakit kenapa pentingnya 6 sifat diulang-ulang karena dalam diri kita terdapat penyakit syirik bin'ah khurapat tahayul obatnya la ilaha illallah muhammad rasulullah karena dalam diri kita terdapat penyakit sirik bid'ah, kurapat tahayul. obatnya la ilaha illallah muhammad rasulullah pertama karena dengan diri kita terdapat penyakit syirik apa itu syirik? menyekutukan Allah ada kekuatan besar selain pada Allah beribadah kepada patung beribadah kepada benda-benda kepada pohon-pohon ini dimakan dengan syirik ini syirik terbagi dua bagian ada syirik khofi ada syirik jali syirik jali ini terang-terangan menyembah patung, menyembah pohon menyembah benda-benda keramat menyembah kuburan ini makan dengan syirik ada lagi sirik jali Syirik yang nyata ada lagi sirik kopi sirik yang tidak terlihat kopi hmm. sirik kopi kalau saya tidak kerja bagaimana saya makan hmm. kalau ingin mudah milik dan rezeki, amalkan sholat Tuhan Kapabila kita yakin salat tuha mudah mendatangkan rezeki maka kita berarti sirik dalam amal harus bersahdat lagi. Allah. Itu termasuk kategori sirik. Ah. Pan Allah merintahkan maksudnya jangan seperti itu. Yang memberikan rezeki itu Allah apa salat tuha Allah. Allah. Yang memberikan rezeki itu Allah apa salat tuha Allah. Yang memudahkan rezeki itu Allah apa salat tuha Allah. Allah. Kenapa kita meyakini salat tuha? Jadi disempelkan seperti ini. Jadi Apabila kamu ingin mudah rizki, laksanakan sholat duha. Mm -hmm. Karena sholat duha perintah Allah. Mm -hmm. Diberi perintah Allah, ada janji Allah. Mm -hmm. Apa janjinya? Allah mudahkan rizki. Bukan sholat duhanya, tapi Allahnya yang memberikan kemudahan, rizki kepada kita, syaratnya duha. Banyak orang tidak sholat duha, tapi rizkinya dimudahkan oleh Allah. Itu namanya istijrodah. Hmm. panjung pun tegusti Allah, Allah. jadi sedikit tuh banyak doh lamun orang tega mobil kumah orang reknepi kesuka bumi ah hmm. gitu doh lamun orang tega duit kumah orang reknepi nasya hmm. Allah doh lamun orang duit, gadit kumarek hadar samangka Allah kuasa mutlak di sukabumi gitunya orang datang hmm. kadir kita melisa manka ah ya sama angka, <laughs> Ayah, sama angka. Duh, bentuk pertolongan Allah, Allah. Nah, Kenapa dalam karena dalam diri manusia terdapat penyakit syirik yang kedua munafik. Apa munafik itu? Bicara bohong, janji, khianat terus lagi dipercaya ingkar. Obatnya apa? La ilaha. kalau dia imannya sempurna kepada Allah maka dia tidak akan berbuat munafik kepada Allah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna apabila mereka berkata bertemu dengan umat orang-orang beriman qalu amanna mah abige sami weh jeung orang-orang beriman pada tujuanna mah hayang meunang kauntungan ti para sahabat nabi mapangih weh mah pangih orang yahudi jeung nasrani wa idza wa idza kharau bihim <sat> ila sayyatihim kalau Astagfirullahal Bihim, apabila mereka berke, berpaling daripada orang-orang beriman, bertemu dengan siapa orang Yahudi dan Nasrani, ah, saya itu cuma mentertawakan mereka. Sebenarnya saya ini adalah teman kamu. Munafik zaman Nabi, komunis zaman sekarang, hanya bedak bahasa. Alhamdulillah. Yang kedua sunnah, yang ketiga adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Amal agama tidak dicantumkan Nabi. Bid'ah pertama kali ada salah Nabi meninggal dunia awal bid'atun Ba'dan nubu'atin Nabi alaih salatu wassalam di'aul babni Bid'ah pertama kali Kegiatan amal agama ketika Nabi sudah meninggal dunia adalah kenyang perut. Nah, bid'ah pertama kali ada. Nah, channel Nabi sudah banyak kena corak, ngomongin nama. Nah, ini nanti aku nanti keluarkan begitu. Nah, ayo, panpan pangrame. Karena dalam diri kita, bagaimana? penyakit siri, munafik, bid'ah? Kurapan, hmm. apa kurapan cerita cerita jin, oh, hmm. masya Allah, itu di gunung namun itu hmm. Bahkan dalam tafsir Al-Manar dikatakan oleh ulama ahli, uh, apa? ahli tafsir kurapan itu ceritanya asal katanya seorang pemuda diculik oleh orang bangsa jin, hmm. setelah sekian tahun dikembalikan, maka dia bercerita tentang keadaan jin. Orang lain tidak percaya maka dikatakan khurafat Yang kedua adalah tahayul apa tahayul cerita-cerita yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada dasar hukumnya. Karena dalam diri kita terdapat penyakit syirik, munafik, khurafat, bid'ah. Obatnya lah ilahah. Yang kedua. Karena dalam diri kita terdapat penyakit keji dan munkar hmm. Hmm. Karena dalam diri kita terdapat penyakit keji dan munkar Maka obatnya sholat ushu wal hudu Karena yang kedua, sifat sahabat yang kedua perlu diulang-ulang hmm. Karena dalam diri kita terdapat penyakit keji dan munkar Obatnya sholat khusu wal hudu hmm. Apa itu keji? Inna sholatah Tanha Anil Fasha Iwan Munkar Ina Arisa Nyak Nyana nah, Asolata Anu Disebut Salat Tanha Nyegah Etas Salat Anil Fasha I Tina Perbuatan Anu banget Kacida Ruji Keji Apa itu Keji Jinah Mencuri Berbohong Judi Mabuk Menipu Perbuatan yang paling keji, rujit kagila ka gila. Lah mencet bahasa oh. Sukabumi bima sabina bina, cek bahasa majalengkama kagila gila. Lah ka gitu. mencet bahasa banten mah jasa. jasa. Ma cek bahasa Indonesia mah banget. Gitu. <laughs> Dalam penyakit keji apa keji? Berjina, berjudi, membunuh, mabok, menipu, berbohong. Ini penyakit keji, Kenapa orang bisa berbuat keji Karena sholatnya belum betul Jadi sholat ini obat Yang dalam diri manusia Terdapat penyakit keji Dan munkar Obatnya sholat itu suar. Apa itu munkar Tidak mengeluarkan jakat Munkar durhaka kepada ibu bapak munkar tidak mau bersedekah munkar mung nisabulanang tiapoi tiap bulan munkar mung hadir busawaroh munkar mung dua jam setengah munkar mung taklim rumah munkar mung keluar 4 bulan munkar ngomongkan ayah <jại> Jadi inasolhata tanah anil pasaiwan di bawah sih mereng-rengek diungkula. Jadi saatnya nasyat nih kadiri karena perbuatan kecilan. Apa itu buncah? Tidak meluarkan jakar. Nggak mau berangkat haji. Durhaka kepada ibu bapa. Tidak mau bersedekah. Apalagi apa menyak menyakiti perasaan orang lain. Enteng ajakan bulanan tirupyet tiap bulan, mau hmm. ngeluangkan waktu dua jam setengah, mau hmm. hadir malam makan, hmm. mau duduk dalam musyawarah halakoh, hmm. mau hmm. keluar bulanan, nah, mau hmm. empat bulan jalan kaki, mau hmm. mas turut, munkar, nah, batna nafon, <laughs> sholat khuswur, berdua. Apa lapas? Insya Allah. Tapi Pak Umar ya. Dua halawah. Boleh <laughs> <Dua, laughs> <Dua, halawah>. diulang. <laughs> <Dua, laughs> pentingnya enam sifat diulang-ulang. Pentingnya enam sifat diulang-ulang. Nah. Yang pertama karena eh, dalam diri karena kita Karena dalam diri kita terdapat terdapat penyakit penyakit syirik, syirik, munafik, nifaq, kufarat, bin Obatnya bin obatnya la ilaha illallah Rasulullah. Kemudian yang kedua karena dalam diri manusia mempunyai sifat keji dan mungkar maka obatnya adalah salat husnul khotimah. Cuma pintar. Ini jadi ulama kan mau bisa Pentingnya enam sifat. sifat Diulang-ulang. Diulang karena dalam, karena diri dalam diri kita terdapat penyakit, terdapat penyakit amir, sirik. sirik. Munafiq, Munafiq kurapat, bid'ah, tahayul. tahayul. Obatnya, obatnya, la ilahi lomboh, muhammadur rasulullah. Allah. Karena dalam, Karena diri, dalam kita, diri kita, terdapat, terdapat penyakit, penyakit. Keji, keji munkar. munkar sholat, obatnya, salat obatnya salat Apa itu keji? Apa itu keji? Menggunu, berjina, berjudi, berjudi mabok, mabok, mabok menipu, menipu, berbohong. Berbohong untuk KBH ini. Alhamdulillah pentingnya masing-masing sifat diulang-ulang diulang-ulang karena karena dalam, diri, dalam kita, diri kita terdapat terdapat penyakit, penyakit syirik Munafik, kurafat, kurafat bitkit, ah, ah, tahayun, obatnya, obatnya la illallah, illallah memahami, Rasulullah, Rasulullah. Rasulullah. Karena, dalam diri kita, karena dalam diri kita terdapat penyakit, terdapat penyakit keji, keji, dan, dan munka, munkar obatnya, obatnya, sholat, sholat, kucu, musuh, apa itu keji, keji, itu keji, Berjina Berjudi Membunuh Mabuk Menipu Apa keji, keji, Apa itu keji, keji, keji, keji, keji, Jangan bersedekah, pada ibu bersedekah, ibu Aa, nyolongan bersedekah, Pak. Jangan bersedekah, Pak. Jangan bersedekah, Pak. Jangan bersedekah, Pak. Jangan alus Pak. Jangan bersedekah, Pak. rumah bersedekah, 4 Mung. Mung bulan bersedekah, Pak. Jangan bersedekah, Pak. Jangan bersedekah, Pentingnya nangis, apa? Desa, enam sifat. Itu. Pentingnya enam sifat karena di diri. Apa, apa kita kita. <tuk> nah, ini tadi papa, eh, papa, nah, nah, penyakit, penyakit, iri, iri, sirik Munafik, murah, tapi tidak. Ayo, obatnya, obatnya, obatnya, Karena obatnya, obatnya, obatnya, obatnya, terdapat penyakit, penyakit keji, keji dan munkar, dan munkar obatnya, dan obatnya sholat kusual kusual Kenapa enam sifat terus diulang-ulang karena di dalam diri kita ada terdapat, terdapat penyakit penyakit ciri munafik kurapat bida tahayul obatnya la ilaha, ilaha illallah Rasulullah karena, Karena di dalam diri kita terdapat penyakit, penyakit keji, keji, keji dan, dan, mungkar, dan mungkar, mungkar maka obatnya salat, suci, wudu. Nah, yang ketiga ilmu maa, zikir. zikir Karena dalam diri kita terdapat penyakit bodoh. Maa Jelma bodoh. Ma berarti obatnya il, ilmu. ilmu. Dan, dan lalai, apa itu lalai? Zikir. Hatinya zikir. tidak berzikir kepada Allah. <coughs> Karena dalam diri kita terdapat penyakit bodoh dan lale Obatnya ilmu ma'ak zikir bodoh tidak tahu hukum-hukum agama bodoh tidak tahu tentang hukum Quran dan Hadis. bodoh tidak mengerti hukum jual beli menurut agama bodoh tidak mengukui bab memberikan apakah kepada istri bodoh tidak mengetahui bab mendidik anak dan isi menurut hukum agama bodoh tidak mengetahui perekonomian syariah menurut agama berarti bodoh obatnya apa? ilmu yang kedua lalai apa itu lalai? teeling kak gusti uh -huh. Allah kurung nadi masjid kuring nadi kebon kurung nadi masjid kuring nadi gebor tuh kurung nadi masjid kuring nadi sawah tuh nah. gitu awak nadi masjid tapi hatenya makhluk dikulang kadang-kadang lucat benang ya gitu lalai maka ulama ngasih contoh apa itu lalai kambing katanya lihat kambing sedang makan rumput yang satu ambil disembelih di depan matanya cionte hmm. cionte <tuk> <Siunan> ajong jon <tuk> wae seolah-olah pada main agak disembeli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun loh loh carent mau carent mau, tak tetapi jangan jual malah leh tapi lo jual mata bersikir kepada Allah begitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dia meneteskan air mata Ketika orang mendengar orang meninggal dunia tapi air matanya tidak keluar, tanda hatinya mengeras ataupun munafik. Allahu sallu. Sate ngomote sate. Sate menawa Bani Israil atau Bani Israil oh. karena sate mujakaro pan Bani Israil. Nah, gitu. Nah, yang ketiga adalah dalam diri manusia terdapat penyakit bodoh dan lalai, maka obatnya ilmu ma'a zikir. zikir. Yang keempat karena dalam diri manusia terdapat penyakit permusuhan, perpecahan, pertikaian, peperangan, pembunuhan, obatnya ikromul muslimin. Karena dalam diri manusia terdapat penyakit permusuhan, perpecahan, pertikaian, peperangan, dan pembunuhan, obatnya ikromul muslimin. Kalau orang sudah tertanam sifat memuliakan tidak akan ada patah pecah hati. Hmm. Ngawangkong jeng wadudung, apa akan karakter wadudung? Wadudung, mah, bungun. lamun ngawangkong di bareng bubur, main oknum tulang. Eh. Bungkusnya, run tulang atau hent. Gitu. Eh. ngawangkong bisa kejengkang haji. Bungun, kang haji, haji mah, di tulang, resep daging Kayak gitu. Lamun jangkaan habib, mungut diperiksa, ngaku nama suara gue, malah canda hargitu. Duh, aku mah ya. Jadi, wah, Jadi, kalau terus sudah tertanam sifat saling memuliakan, tidak akan menghina, tidak akan mencaci, tidak akan memaki. Mual ngaledek, ledek, mual hina, tidak akan perpecahan. Kenapa orang bisa perpecah karena tidak adanya satu hati? Kenapa orang saling menghina? Karena tidak ada saling memuliakan. Hmm. Kenapa orang terjadi peperangan? Karena tidak ada sifat perdamaian. Kenapa orang terjadi pembunuhan? Karena orang tidak ada tidak ada sifat saling memaafkan. Maka Nabi memberikan obat lewat perintah Allah. Ikramul Muslimi. Hmm. Yang kelima. Karena dalam diri manusia terdapat penyakit. Hasud. Iri hati. Iri hati demki. Tangki. Hmm. Hasud, iri hati, dengki, hmm. sombong Hasud, iri hati, dengki, hmm. Soboh. sombong Soboh. Menurna, Merasa lebih baik daripada orang lain Ngarasa pangpintana, ngarasa pangbengharna Ngarasa pangdaikna, ngarasa pangkiyayna Ngarasa pangulamana Maka obatnya <oration> ikhlasun, ikhlas dalam beramal saya ini beramah bukan ingin disebut orang soleh. Saya ini berama bukan ingin disebut orang baik. Karena Allah. Maka penyakit hasud akan hilang. Apa itu hasud membenci orang lain? Apa itu dengki ingin mencelakakan orang lain? Apa itu sombong merasa lebih diri lebih baik daripada orang lain? Apa yang dinamakan dengan penyakit sombong? Baqarul haq wa tamnaul haq. Menolak penerima hak dan ugan, menerima, ugan mau menerima nasihat orang lain adalah tanda orang sombong siapa raja orang sombong <Susuk> dinasihati sama Nabi Musa jangan nasihati saya dan yang keenam karena dalam diri manusia terdapat penyakit cinta dunia dan takut mati, mati. kalau orang sudah cinta dunia berarti takut mati, mati kalau orang sudah cinta dunia pasti takut, takut. kenapa kamu takut mati namun ayinot ayinah kumah isetoran beres, ayi beres kapan? Duh, lawan meneruskan perjuangan. Nah, berarti orang ini cinta dunia. Tandanya orang cinta dunia takut mati. Obatnya dakwah dan tablik huruf pisah Dakwah dan tablik huruf pisah bi itu teseuneun pamajikana tesirem ku anak sifat mengorbankan dirinya waktunya hartanya keluarganya untuk agamanya sudah yakin maka tidak ada ketakutan ala inna aulia allah la khaufun alaihim ya zanun ala maka perhatikanlah maka tuh ai ala Hendy hmm. hmm. hey, hmm. gitu ala perhatikan gumane hey Hendy gitu ala maka perhatikanlah inna sesungguhnya aulia allahu para kekasihnya Allah la khaufun tidak ada sedikit pun rasa takut wala dan tidak ada hum para kekasihnya Allah yahzanun bersedih hati kesian bangkrut kesian hmm. ifaihan batur kesian hmm. diajak empat bulan kesian hmm. diajak mas turut kesian oh. diajak musyawarah <tuk> <tuk> kaya-kaya nawali, wali oh. Allah, Allah. <tuk> <tuk> ya Zanun <tuk> dan tidak pun rasa kesak Sedihan, ya, tersedih ya. ditinggalkan anak, ya. tersedih ya. ditinggalkan pemajikan, tersedih, tersedih, tersedih. ditinggalkan kabogong ya. tersedih diajak musawaroh, nah. tersedih diajak panwar jalan Allah, oh, berarti bukan Allah, Inna, Allah. La kaufun alaihi malakum ya <tuls <tul <tul dan mudah mudahan apa yang kita dengar barusan barusan hari ini semoga Allah subhanahu wa taala berikan kepada baik yang menyampaikan baik yang mendengar jauh lebih baik yang menghafal mengamalkan dan menyampaikan subhanallah alhamdulillah sangat lain lagi jadi kita patul izarma ada pelambu teh mandi beres mandi bersihkan Makai minyak wangi, sholat sunat di jemaah ilbada, jadi so, sunatan di Allahu ilbada, jadi sebelum kita melakukan senggama, sunahnya mandi dulu, sudah hmm. mandi wudhu, sudah mandu, maka pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian bersiwak, supaya mulut kurang wangi hmm. nah setelah itu apalagi dikerjakan sholat sunat di jemaah setelah itu ucapkan salam kepada isi, nanti bersambung di luar, Allah. Oh, urusan aja ya, ya urusan aja. ya <tun> <tun> <Nus. Selain. tun>